kalau harus kau ingatkan lagi aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita kalau Ya, aku Cinta ini pahit Dan tak harus memiliki Jika aku bisa Ku akan kembali Ku akan kembali cinta yang kau pilih meskipun tak mungkin walaupun ku mau membawa kamu eh. Kau melupakanmu hal yang mudah Ini takkan berat Takkan membuat hatiku lelah takdir cinta yang ku pilih meski entah mungkin, walaupun ku mau membawa kau.